diri dulu ya buat yang mau ikut jangan lupa bantu polisnya terus masuk ke id group yang ada di sini ya pagi po pagi rezere halo, selamat pagi-pagi mabar kuikoy pagi pagi, mabar, kui, kui. pagi tepagi, dani pagi-pagi sarapan udah dong kamu udah sarapan belum bang ngomong-ngomong ya aku solo rank dulu ya bagi yang mau ikut langsung ada id grupnya di layar kalian bisa add di layar aja ya masuk ke grup ya oke okay. dan aku aneh ini kau siang kenapa ini <laughs> tahu di mana ada jual chip murah? Gak tau Aku gak jual beli chip soalnya Bidadari udah muncul aja di pagi hari asli ini, ini tuh kejadiannya sangat langka kalau aku pagi-pagi live tuh Noki-noki bukan noki Niko-niko nih Pak, ah, tau dari mana? Gak tau. gak tau, gak tau Gak tau ada yang jual chip murah Apaan bed-eh-beb-eh bed eh, si mamang Beb-beb-beb Siap? Amit oke okay. Eh rambut si gue nih. Ver... <tik> dong aku mau kayak gue ini mana sih, Malang Jangan gitu deh. <tik> eh, aku ngopi gue Wah, aku tanker nih. Yaudahlah, ya udahlah ya. nggak apa-apa lah ya, tanker juga yang penting main ya. Kalah menang udah biasa. Jadi ya guys ya, kalau yang mau mabar sama aku jangan baperan pokoknya main mabar sama aku. Kalah menang aku udah biasa aja sih nggak nggak ada gimana-gimana gitu, biarin aja. Ngeteh dulu ngeteh ada teh ada kopi enak pagi-pagi bener kan aku ngeteng tentu pakai apa ya tengnya ya jelas balerik belum biasa balerik doang tuh main pagi cantik asyali gara-gara semalam mati di internet ya lebih enak teh kak dua duanya enak ya kopi juga enak teh juga enak Ini kok nggak bisa dipencet videonya cina mang ini asli ya tolong ya toh aja yang bening-bening asli, bening asli, ali, bening. asli ali. pagi, arak, arak gapaham 100% boleh, cuma bisa main aja, sama aku juga bang pagi sih sih, nge-troll 10 kali, hei jangan dong aja guys ya, beli guys ya sama gua troll balik, ayolah, lah gak masalah, itu siapa anjir oh tigreel, kirain sih ayo ya slow lah, slow bro, slow bro, slow bro aduh, aduh, aduh, itu, itu, itu, itu. bantuin, bantuin guys mie botak adakah Cina siapa siapa botak eh kentut dia gas gas gas gas kebantu bantu bantu bantu bantu bantu bantu guys waduh waduh wah ada akhlak nih nggak bisa nih nggak bisa nggak bisa dibiarkan guys wah ya Allah gapakasih perut gitu, protein kecuali habis makan mie gen. goreng minum kopi Cina eh jangan ah nggak mandi sih kurang segar kelaknya masih hangit enak aja mamang ya mama aku udah mandi Ditinggal atuh, Bril katanya Tadi udah gue invite dulu madun Eh apa sih, apa sih ini orang gila nih Matiinah Wih, Mustafa Tengki, Bang Mustafa Tengki berkasal selalu dimudahkan rezekinya, lonceng kalian segelipet gini, kalian semoga apa yang bosan Bang Mustafa kasih sama aku 15-15 gini, pengen musesoloan cita-cita nyala sih, sok kebon ya Bang Mustafa ya, ih matiin dong, gak suka aku mati grillnya, serius Tapi sakit gitu. loh Wah, wah wah wah Aku yang mati nih guys. Uh, mati cok Bagus ya itu skin Bruno yang ini Firebolt. Ada lagi guys. Aku udah ngatur turtle. Ya sehat. Potongan poninya aneh gak tahu sih mata aku yang lihat. Kan awal-awal pony pasti gini tumben oh, pakai tank itu ceno gimana namanya juga ini apa publik asmo <laughs> kita abriel bogor aceh ali welcome ini siapa sih jigong oh jigong nggak warnanya juga geledelek eh soldei ceno solo aku oh, emang solo dari tadi solo ini ini gusur lama eh bro sudah di tbe-in. kerja kerjaan kakak Aleva ya. se kamar membela tapi suka streamer-nya Ali Ali Syah Ali Ali. Alesnya cewek-cewek ya. Allah bisa kebon bonus. Thank you, thank you berkasol dimudahkan rezekinya, lancarkan rezekinya, lipat gerakan semoga apa yang kamu kasih sama aku dibalas lipat gandakan, semoga lancar rezekinya, Love ya se kebon ya. Thank you Somai ya. Somai jajanan Bandung. Thank you, Bang. Eh, Rois itu ya. Makasih Rois ya. Thank you ya, baby alien. Terima kasih banyak. I love Viss, aku bawanya. Thank you. Alalalala. Jangan mati, jangan mati. Maluin, maluin. Malu maluin bangsa aja, mati, cok. Jangan deh. Ya. Oh, ini kayak doraknya nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Guys, guys ini, guys nih. Ini, ini, guys. Wih, wih, wih, wih. Sekampung, jir. Aduh tolongin uh. Rio, Allah Franky nggak ngerti itu main apa Oh Franky Lee. Halo Rian Ah kecewa aku mati bedik Kue dina grupnya Bang jangan suka baparan Itu namanya rotasi bang Rotasi bukan kamu doang Yang di teh ya dikikte lagi bukan gara-gara Di karena apa Jangan baperan gitu Jelek Tapi begitu berkualitas bagus ya kelihatan gitu Bagus di kamera Oh kayak asli ya Padahal murah Kalau taruh cuma 2000 ribu dimudahkan juga supaya bisa menghibur berkamis menonton streaming makasih Bu Yung. jamu Bu Yung, Upik thank you Bu Yung, doanya itu biasanya 700 sampai sejuta ah, paling murah sejuta setengah gitu yang, yang yang apa yang kualitasnya lumayan lah gitu kan ya kira, -kira udah paling keren kali ya. skornya anjir. Mobil biasanya harganya 5 200 juta lah biasanya mobil terus dapat mobil harga 50.000 eh 50 juta murah dong masuknya hitungannya. Eh kan duit kan duit, Beb. Oke, okay, Beb. Mantap, Beb. Duh duh duh, duh duh duh duh jangan mati, jangan mati, jangan mati dong, Dek. Astagfirullah, maafin gak bisa lama-lama, harus lagi di luar, di mana lo? tuh main keluar lo? Kayaknya anak rumahan bingit kamu ya. gua suka cewek berponi, asiali bang, asiali. di sini guys. eh hey, guys, eh hey, guys, keman keman guys? Hei, hei, hei, kok bunuh teman saya anda ya? Wah wah wah, ampun ya, mati aku Cok, meninggal. Uh. Ah, Hah? Hah? Ah? di sini. Di sini. Biasa semangat terus, harus cantik kalau bisa ke Bandar Sugan gua suka cewek berpenis. Salam di Bajanegoro. halo bang, welcome. Yang nge hal Halal buka inbox lo. Kalau di Palembang udah habis ketemu Cina. Lebih jago David, lebih jago Devi Domino. Siapa David Domino? Rih gue belum ke pasar belanja, eh, apa-apa lu belanja aja dulu one way tenang aja jangan ngerasa kebebanin nih santai santai udah sok lancar lancar-lancar aja ke pasar dulu santai-santai main sambil baca timing kan ga ribet Kak itu namanya kerja Bang harus multi-talented ya kalau aku gitu memang semua dibaca ih pak kerennya ganteng dia Gak mati coy Gak usah sombong ya tigril Apa sih? Yah, yah, yah, ya, ya, ya, ya, ya natanku, natanku Jangan mati sayang, aduh mati dia guys uh. Buka FB wajib nonton kalau Elly. Roll apa kak? Semuanya asal gak asasin Gak asasin aja sih ikut mabar ya tapi kasihan bro epic, wih makasih akzakzak thank you berkat selalu dimudahkan rezekinya lancarkan rezekinya lewat ganda kan apa yang kamu kasih sama ke dibalas berlipat ganda panjang umur saya lancar rezekinya love you sa kebon ya, love you sa kebon bang ya thank you bang ya, aduh ya allah maaf, makasih ya. Kalau mau ikut mabar masuk langsung grup aja bang, enggak apa-apa sih epic juga, jadi klasik nggak rengket gitu ya. Di sini guys guys, si Balmun alam kentut, kentut ya uh, hello, ya Allah ya Rahman. Eh, ini kenapa, kenapa, eh jangan berantem pagi-pagi pagi-pagi jangan berantem makasih ya bang Azka Ak akza, akza ya Allah guys, guys jangan berantem dong pagi-pagi beb ya Mundur, mundur, mundur, mundur. Mundur, ya Allah. Kenapa sih suka upset? Ini nih, lihat gushonnya apa. Ini nah. Nice, nice, nice, nice. Aus, aus, aus, aus. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Oke, okay, nice. Pagi, pagi. lo sih, Bril. lo kah? Bentar ya. Nah, ayah si balerik ini berat jalan ya. Sumpah berat banget dia, cok Eh, udah jadi tumbal CCD katanya Hah CCD? Eh, eh, eh, bentar bentar bentar Guys, guys, balik balik balik Eh, ada, ada, ada Jigong, ada Jigong Nggak mau mau, cok Mundur, mundur, beb, mundur, beb, aduh, beb, mundur, beb Udah, udah, udah, langsung, aja, langsung, guys mundur, mundur, natan, mundur natan, natan astaga, oh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah mundur, mundur, mundur mundur terima grup, oke, oke yang mau join masuk grup aja ya ah, ada Hai buca kan wih, wih, wih, eh, aus, aus, aus sumpah, sumpah, sumpah, sumpah, jangan eh, ya, mama sakitnya, Allahu mundur, mundur, mundur, gini gak bisa guys gak bisa loh oke okay, oke okay, oke okay. oke mantap ini nih valenya dong nyebelin banget wah allahi mundur mundur beb beb mundur beb mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur ya mundur Aku cow, nggak ah, jadi mainin akun viewer belum ada, belum ada, bang, belum ada yang ngasihin. Oh. Mundur-mundur aslega, kira ya. Masak aku mega kill. Allah jangan dong, mundur-mundur jangan. itu ada bilmin. Ulti lo, ulti, ulti, ulti cecil, ulti cecil. Allah wakbar ya Allah, ya Allah, mudah, mudah, mudah, mudah. Ya Allah, ya udah kalah nih guys ya. Nah, apa sih ya. Hmm. Itu minion dulu, beb, minion ya. Mati ya Hayabusa. Weh. Gak ngerti lagi aku cok sama ini ya. Itu minion dulu. Allah, Allah. Mati cowok dah salam dari Aceh, salam tebri, badai pamiti, hampura, cina bisa salami-lami oke okay, makasih sudah mampir ya dikambil, gak bisa anjir gak bisa gak bisa, corenya kayak kenteng udah <laughs> ya, aku cover tuh hmm, gini lah ya, kalau main sama public udah biasa biasa gak apa-apa, kalah -apa. menang itu biasa ya Gushon thank you, I love you Gushon ya, ngasih coklat ya buat Valentine ya